semuanya diminta berpegangan Awas hati-hati yang membawa handphone dompet HP buat teman-teman semuanya yang membawa handphone dompet Awas hati-hati ya diminta untuk semuanya berpegangan Oh berpegangan ya semuanya sudah memperhatikan kembali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 ada yang takut enggak beneran gak takut dilanjut lagi iya. jangan lupa saweranya untuk trik serinovasi atraksi dari samping ibor untuk semuanya tetap pegangan awas hati-hati kita goyang lagi untuk malam hari ini 2, 1, 2, 3. Coba mana semangat Ya, ya biar malam hari ini silahkan yang ingin memanjakan seluruh keluarga dan kasih sayang anda malam hari ini bersama usaha penghibur siap mengisi waktu untuk anda berakhir pekan di pekan raya kunjungan kaliwudi the fire family j audio sound system